Semua ku simpan Manis pahit semua ku telan Laban aku, sayang kedua Niu ku dua Nua no, namutu no, no, hati kita Kau ngerindu ku sang kurang sangkurang dua asin Aku nantinya untuk ku mati Tuhan selalu Bekan Tuhan Anda meda Aja aku dikisi Tuhan selalu Anang sekali Tuhan bersamanya Minamu aja Berdanji Tangat di luar nendari Yeah Sekali Mohon bersamanya mina mulut aja bedanji Tang hati luaran dan, dan itin mulut aja bedanji Tang Underneath it